karina bautilah ولا سكنك تنابه يا ربي لك الحمد وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد وجهك وعظيم سلطانك الحمد وعظيم hadis tu'if tetap sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW demikian menurut para ulama-ulama mustalahul hadith hadis tu'if dia masuk dalam hitungan hadis ahad urutan tingkat hadis ahad itu yang pertama sahih yang kedua Hasan, yang ketiga Daif. Maka adab-adab tentang hadis dhaif kita semua sudah tahu, dia tidak jadikan landasan akidah. Dia tidak bisa dijadikan dalil dan hujah dalam urusan usuluddin, usul tapi dia bisa dipakai dalam urusan fadail fadhilah amal. Hadis dhaif juga tetap dimuliakan dan naik derajatnya apabila ditopang oleh hadis dhaif yang lainnya dari jalur riwayat yang berbeda-beda maka naik derajatnya menjadi hasan li hadis dhaif tetap lebih ditinggikan perkataan Rasulullah dibandingkan perkataan manusia manapun di bumi ini hadis dhaif apabila dia terjadi sesuai dengan kenyataan apabila hadis dhaif itu berbicara tentang masa depan maka hadis dhaif ini naik statusnya menjadi sahih dan kita wajib meyakininya. Nah sekarang kita bicara tentang hadis to'aif berkaitan dengan apa yang dikatakan Rasulullah, nanti hantaman gelegar meteor itu menabrak bumi kalian di akhir zaman terjadi pada hari Jumat. Selepas kalian selalu melaksanakan sholat subuh, kata Nabi. Di tengah bulan Ramadan. Bila kalian mendengarkannya, maka pulanglah cepat ke rumah. Untuk pintu rumah kalian. Dan tutuplah jendela kalian. Semua pentil-pentilasi tutup. Masuklah kalian ke dalam kamar. Dan kuncilah pintu kamar kalian. Dan berselimutlah. Sujudlah ke arah kiblat dan bacalah. Subhanahu al-Qudus. Subhanahu al-Qudus. Subhanahu qudus Yang melakukan ini dan membaca ini. Dia akan selamat. Yang tidak melakukan ini. Maka dia akan celaka binasa. Ketika Nabi mengatakan kamu selesai salat subuh hari Jumat pertengahan bulan Ramadan, itu pasti yang dimaksud Nabi adalah orang-orang yang selesai salat subuhnya di Mekah Madinah ya. Bukan di daerah-daerah yang lain dari muka bumi ini. Maka yang lain menyesuaikan saja pada jam yang sama. Terjadi hantaman besar di atmosfer bumi kita. Selepas ahli raya haji kemarin ada seorang Ustaz baru ketemu dengan saya kemarin di Jogja. Dia berkata, Bahwa Ustaz tersebut berjumpa dengan Habib Rizik Syihab. Dia menyampaikan, Tiga hari berturut-turut, Saya berdoa terus kepada Allah subhanahu taala. Ya Allah, Pertemukan hamba di sini. Dengan seorang walim, Orang yang sangat bersih hatinya. Dengan seorang walim, Orang yang sangat engkau cintai. Dengan seorang walim, Orang yang Sangat dikenal dan sangat dicintai oleh orang beriman. Maka, ternyata ada orang yang mengajaknya di hari yang ketiga setelah dia berdoa begitu. Mengajak untuk berjumpa dengan Habib Rizik Syihab. Disitulah dia, uh, merasa yakin doanya ini Allah arahkan dan Allah kabulkan. berjumpa, berjumpa saya dengan Habib Rizik Syihab katanya. Beliau mengatakan kondisi Mekah hari ini, sangat sangat mencekam kondisi Mekah hari ini sangat menegangkan ketegangan hubungan antar keluarga kerajaan ketegangan hubungan antara penguasa dengan kaum muslimin uh, di Arab Saudi khususnya orang beriman ketegangan hubungan ini begitu sangat terasa hari ini Imam-imam Masjid al-Haram pun sudah tidak diizinkan berinteraksi dengan masyarakat, dengan kaum muslimin. Dia kayak masuk dalam pasungan penjara, Dibawa jadi imam, langsung dikeluarkan. Ya. Dan tidak boleh berbicara, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh uh, berkomunikasi dengan siapapun daripada warga dan masyarakat kaum muslimin. Walaupun orang mata asli. Tenggang sekali keadaan sekarang. Seperti yang kita tahu, Arab Saudi sejak tiga tahun belakangan ini sudah menjadi negara liberal, bukan lagi negara syariat ya, tapi negara liberal. Satu demi satu pintu-pintu jahiliyah dibuka lebar-lebar di sana. Kita sudah paham ini. <tuh> tiga orang putra uh, uh, para pangeran ini penguasa militer dan kekuatan-kekuasaan kekayaan di Arab Saudi sedang perang dingin yaitu Muq'aib bin Abdullah, ini anak kandungnya Raja Abdullah yang dulu kemudian Muhammad bin Salman, anak kandungnya Raja Salman sekarang kemudian Khalid bin Talal, anak kandungnya Pangeran Talal tiga orang ini perang dingin sementara mereka punya militer masing masing di Arab Saudi mereka juga punya senjata, mereka juga punya kekayaan dan mereka sudah memperlihatkan saling ingin jatuh-menjatuhkan mereka hanya menunggu Raja Salman ini meninggal dunia Kerjasama meninggal dunia pasti yang tiganya akan perang, memperebutkan kekuasaan siapa yang akan memimpin Mekah, Madinah, dan Arab Saudi. Nah, uh, kita kembali kepada topik kita tentang hantaman meteor di tengah bulan Ramadan. Kalau kita hubungkan dengan pernyataan Abdullah ibnu Abbas, lalu dengan yang dia dari mujarir bahwa... Meteor inilah yang akan menimbulkan dojon. Nah sekarang, saudaraku coba antum buka di kalender hijriah kita 1441 Hijriah. Sekarang kita di 1441 Hijriah ya, buka di kalender. Lihat, hari apakah tanggal 15 Ramadan besok? Tanggal 15 Ramadan besok ya Pak, antum akan temukan sebuah fakta Ramadhan 1411 Hijriah pertengahan Ramadhan atau tanggal 15 Ramadhan tepat hari Jum'at saya tidak memberanikan diri saya tidak memberanikan diri mengatakan pasti tetapi pada nya dengan kondisi-kondisi gonjang ganjing yang ada huru hara yang ada semua syarat-syarat yang mengelilingi syarat-syarat terjadinya hantaman meteor itu seluruhnya sudah memenuhi syarat untuk mengalami hentaman meteor Nah bertepatan Ramadan besok itu tanggal 15 Ramadannya pas hari Jumat Kita lebih baik melakukan persiapan amal yang lebih lebih baik dan persiapkan diri kita dan kalau kita bisa melakukan persiapan yang sifatnya kebendaan Persiapan sekarang persiapkan sekarang kalau Nabi perintahkan persiapkan makanan yang bisa bertahan selama satu tahun pada kawan-kawan semua saya sarankan semasa yang ngantung, siapkanlah apa yang bisa bertahan selama satu tahun makanan khususnya mendekati Ramabal andai ia benar terjadi maka gelap bulitan 40 hari 40 malam mau kemana air nggak ada karena teknologi kan musnah dengan hantaman meteor itu kalau kita di lantai sekian hotelnya, capeknya luar biasa turun naik kegelapan-gelap gulita makanan kemana mau dicari? Oke banyak orang jual kurma, mungkin bisa kita borong kurma di sana. Lalu bagaimana keluarga yang ada di rumah? Namun, seandainya ini keliru dan meleset, kita semua wajib bersyukur. Tapi kalau ini tepat dan benar, maka kita sudah melakukan antisipasi dan persiapan yang, yang patut dan pantas. Saudara seimanku imanku, dimanapun berada, setiap kita berfikir kemana harus pergi di masa-masa berat dan sulit tersebut. Dan apa persiapan kita? Persiapan yang terkuat dan terbaik itu adalah doa amal soleh yang banyak. Doa dan amal soleh yang banyak. Doa amal soleh yang banyak, tawakal pada Allah Subhanahu Taala. SWT. Tuh, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan persiapan. Apalagi pergi ke daerah perbukitan, membangun sebuah perkampungan muslim dan sebagainya, seperti yang saya sarankan ya, banyak juga di antara kita yang fakir, yang miskin yang tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka yang terbaik itu adalah merapatlah ke perkampungan muslim yang sudah ada dan katakan pada pemilik perkampungan muslim itu, saya siap menjadi pelayan apa saja mungkin melayani bagian mengambil rumput ternak Mungkin malah ini bahagian e, membersih bersihkan masjid dan sebagainya. Ambil kaplingan apa saja yang bisa kita kerjakan agar kita bisa bersama dalam satu komunitas orang orang beriman di sebuah perkampungan. Perkampungan itu yang harus memenuhi syarat jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari gunung berapi, jauh dari kota, di tempat yang subur punya sumber-sumber mata air bukan sungai ya sumber-sumber mata air dan bisa bercocok tanam kita di sana dan bisa beternak bertani. Inilah syaratnya Syukur-syukur kalau langsung bersebelahan dengan hutan lindung. Nah, sesudaraku yang dimuliakan Untuk yang akan berangkat ke Tanah Suci bulan Ramadan ini Mendengarkan nasihat ini Maka tawakal pada Allah Berangkatlah Cuma disitu Menjelang pertengahan Ramadan Saya sarankan Pokoknya tanggal 12-13 ya Borong kurma sebanyak-banyaknya Bawa ke kamar hotel Borong air minum ya. Kalau seandainya tidak terjadi apa-apa Maka kurma itu bisa dibagi-bagi pada orang puasa Ya, bisa kita sedekahkan. Kalau terjadi apa-apa, minimal selama 40 hari, 40 malam kita di kamar itu, kita sudah ada antisipasi, kita sudah ada kurma, kita sudah ada eh, apa, air bersih, air minum. Ini bagi yang berangkat umroh ya. Untuk tahun 1441 hijriah besok ini. Nah, dan memang sehabis itu teknologi sudah tak ada. Bahkan untuk pulang ke Indonesia sepertinya tidak bisa. Sudah berniatlah untuk berbayar dengan memahdi di sana. Karena, setelah hantaman meteor uh, di bulan Ramadhan, Syawal, Dulkadah, Dulkhijjah, baru bulan Muharramnya Imam Mahdi itu dipayahat dan antum ada di sana. cuma nggak tahu bagaimana cara antum berinteraksi. sementara mungkin saja antum nggak pandai bahasa Arab, ya bahasa Inggris juga boleh potong. kenalan di sana nggak ada. semua orang pada panik seluruhnya. Uh, tapi saya yakin, saya yakin. Uh, Pasti ada solusi dalam setiap kesulitan, tak mungkin pula Allah akan menyediakan para ketemu-tamunya Pasti ada kesulitan Sebanyak apapun kekacauan di situ Tetap saja ada uh, solusi yang akan diberikan Kalau memang kita syahid di sana Masya Allah memang keindahnya ya Syahid di Tanah Suci Baik, sesudara yang kami cintai Inilah kabar dari saya, informasi dari saya Buat kita yang di Indonesia, buat kita yang di Tanah Suci sana dan buat awi kita yang berencana untuk berangkat pada bulan Ramadan mudah-mudahan bagi kita yang hidup di kampung-kampung ini, kita kita yang ada di daerah ini, aa, aa, buatlah ide-idenya, lalu kerjakan ide-ide ini. Buatlah. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat meridhai. Subhanallahumma bihamdika. Share Allahilahilantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.